Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 41, 42, 43, 45, dan 46 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Strategi yang kami gunakan adalah saling memberi kode saat akan melempar bola. Penangkap bola harus tetap konsentrasi memperhatikan si pelamar pelempar bola agar bola yang ditangkap tidak melenceng. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Saya sudah dapat menangkap dan melempar bola dengan baik. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Kerjasama dalam kelompok belum kompak apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain saya akan sering berlatih agar mampu agar kemampuan dalam menangkap dan melempar bola lebih baik, dan kekompakan tim berjalan dengan baik. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan lempar bola zigzag? Bagaimana kamu melakukan keterampilan tersebut? Jelaskan. Melempar dan menangkap bola Saya melempar bola kepada teman satu tim Dan menerima bola dari teman yang lainnya Halaman 43 Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut 1. Sesuai topik 2. Jawabannya bukan iya dan tidak 3. Antar pertanyaan berkesinambungan 4. Menggali lebih banyak informasi 5. Bahasa yang benar 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran 7. Diawali dengan apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana Berikutnya di halaman 45, sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Tanamanku tumbuh dengan baik, karena aku merawat setiap hari dan menyiraminya. Halaman 45 Apa yang sudah? Kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut. Jelaskan. Setiap pagi dan sore, tanaman disiram dengan air. Selain itu, tanaman juga diberi pupuk kandang. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik jelaskan. hal yang belum aku lakukan dengan baik yaitu tanaman pada saat hujan tidak dimasukkan ke dalam rumah sehingga air hujan terlalu banyak yang membuat tanaman kurang sehat halaman 46 apa yang kamu pelajari Terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut Sebagai manusia, kita berkewajiban merawat tanaman yang kita tanam Dengan merawat tanaman, kita memperoleh hak Yaitu lingkungan hijau dan segar Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Apabila kita melalaikan kewajiban kita, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik bahkan bisa mati. Kita akan menjawab di Ayo Renungkan Setelah belajar selama satu pekan, renungkanlah Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kita akan jawab dengan urut dari yang pertama Saya telah belajar kalimat tanya Keseimbangan lingkungan dan kondisi geografis Indonesia Jawaban kedua Pelajaran tersebut bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang keseimbangan lingkungan. Jawaban ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Ceritakan hasil refleksi kamu dalam menanam dan merawat tanaman kepada orang tuamu. Minta mereka memberikan komentar tentang ceritamu. Nah, kamu akan menceritakan tentang menanam dan merawat tanaman, ya, kepada kedua orang tuamu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.